Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja home Tutorial Di video kali ini kita mau membuat Yaitu kuil cover ya Karena kuil cover ini juga lumayan banyak di request Kemarin juga ada beberapa yang bertanya Mas katanya buatin uh, tutorial Cara membuat kuil cover ya Dan di video kali ini Saya akan membuat kuil cover yang Ukurannya ini juga ukurannya request lumayan besar, yaitu ukurannya 240 cm kali 280 cm. Wow, cukup besar sekali ya. Mungkin ini untuk ukuran bed covernya atau ukuran si dupetnya itu yang besar, yang jumbo juga. Jadi sehingga ini kuil covernya atau sarung dupetnya ini ukurannya besar. Oke, langsung saja sekarang kita ke tutorial teori cara mengcuttingnya. Oke dan teori cara cuttingnya, contoh ini yang mau kita buat di tutorial quilt cover kali ini, ukurannya 280 kali 245 cm. Contoh ini, ini panjangnya, kita buat ya satu lembar dulu, ini, ini seperti ini. Oke anggap dari sini ke sini 245 cm ya, dan dari sini ke sini 280 cm dan kita cutting. Oke ini untuk bagian badan depan ya. Oke yang dari sini ke sini 280 cm dan dari sini ke sini 245 cm kemudian Nah kita tekuk Nah di sini kita kasih tandai ya Di sebelah sini kita kasih tandai Oke dan ditekuk lagi Di sebelah sini dikasih tandai Kalau kita buka jadi tandainya itu ada 1, 2, 3, 4 Nah, kenapa dikasih tandai? Nanti kita akan memasang talinya ya. Jadi, pasang talinya itu di sini satu terus di sudut 2, di sini lagi tiga di sudut lagi 4, di sini lagi di tengah ya 5, terus di sudut lagi 6, terus di tengah lagi ya 7, dan di sudut ini 1, 8. Jadi, ada 8 titik tali. Ini untuk badan depannya seperti ini. ini Nah, ini untuk badan depannya kita singkirkan. Lalu, kemudian ini... Untuk badan belakangnya yang mau kita pasang slating, oke. Okay. Di sini kita potong dulu. Oke. Okay. Oke okay, nah, kalau ini ukurannya 280 cm dari sini ke sini 280 cm dan dari sini ke sininya bukan 245 cm ya, tetapi anggap aja 250 cm ya dari sini ke sini untuk bagian belakangnya 250 cm dicatat. Lalu kemudian ditekuk ke sini. Nah dari sini ditekuk ke sini ya Dari sini ke sini 25 cm ya Anggap 25 cm Ini untuk bagian yang mau kita pasang slating Nah kalau kita gelar lagi Nah seperti ini ya Nah seperti ini Dari sini ke sini 280 cm Dari sini ke sini 250 cm Lalu kemudian dipisah digunting ini 25 cm untuk dipasang slatingnya nah begitu ya teori cara cuttingnya sebenarnya mudah sekali oke langsung saja sekarang kita ke tutorial cara menjahitnya langsung kita ke tempat obras dulu karena kita mau mengobras untuk yang bagian yang akan dipasang red slatingnya. oke dan kita akan mengobras ini pinggirannya yang bagian untuk kita pasang red slating. selesai di obras untuk bagian yang 25 cm dan kemudian ini yang besarnya yang mau kita sambungkan nanti dan ini juga diobras. Dan ini selesai di obras Kemudian sekarang langsung kita ke tempat menjahitnya Oke dan ini bagian badan yang bagian depannya ya Nanti Ini untuk bagian depannya Kita taruh dulu di situ Dan ini bagian belakangnya yang sudah kita obras barusan ya Ini untuk bagian pemasangan resletingnya Oke Dan yang lembaran ini Ini yang 25 cm Oke kita pasang resleting kita menggunakan resleting warna putih juga nah seperti ini kemudian kita menjahitnya di sini oke jangan sampai kebalik ya ini bahan katun Jepang jadi bahan katun Jepang ini ada luar dalamnya juga kalau misalnya untuk bagian luarnya dia seratnya itu kayak serat drill ya tetapi kalau misalnya bagian dalam dia enggak ada serat drillnya jadi dia seratnya itu Garis melintang ya, tetapi kalau yang sebelah luarnya ini kelihatan ada garis drillnya gitu, oke. Dan lalu kemudian sekarang kita menjahitnya ini ditekuk seperti ini ya. Nah, seperti ini ditekuk, nah seperti ini, oke. Kemudian kita taruh di sini, di dan selanjutnya kita dijahit seperti ini. ini pemasangan daun resletingnya untuk di bagian yang 25 cm ini sudah selesai seperti ini ya kurang lebih jadi dia nanti ininya bisa menutup ke seletingnya ya, seperti ini ya bisa menutup seperti ini dan kemudian sekarang kita akan menempelkan yang besarnya ini ya di sebelah sininya kita tempelkan di sebelah sininya Oke kita lihat bagian luar dalamnya Oke, dan seperti ini ya jadi tinggal ditempelkan di sini nah seperti ini cara menempelkannya ya kurang lebih Oke kemudian kita tinggal menjahitnya Dan ini cara pemasangan slatingnya sudah selesai Dan kalau kita buka Nah seperti ini ya Slatingnya itu nah, seperti ini Jadi nanti si untuk tutup bagian atasnya menutup seperti ini Oke Dan ini untuk badan kebelakangnya Dan ya, seperti ini ya cara pemasangan slatingnya Yang sudah saya jelaskan barusan Oke dan kemudian sekarang kita tinggal pemasangan si Kepala seletingnya ya, kita akan memasang kepala seletingnya. Oke, dan kita akan pasang di sini, tinggal dibuka seperti ini, kemudian ditaruh di sebelah satu ya, terus kemudian satu lagi dimasukkan. Nah, tinggal didorong sedikit, didorong-dorong. Nah, mudah kan cara pemasangan? Kepala resletingnya Kemudian di sebelah sini juga kita pasangnya Dua kepala resleting ya Oke di sebelah sini Nah seperti ini Oke kita buka nih seperti ini Dimasukkan di sebelah sini Satu Sebelah Nah seperti ini Oke kemudian dimasukkan lagi yang ujung ini Ke sebelah sini Oke pelan-pelan seperti ini nice dan eh, sudah terpasang ya kepala resletingnya sebelah sini satu sebelah sini satu jadi double ya kita buat resletingnya kepalanya ya oke dan kemudian kita taruh bagian yang kita pasang sleting ini di sebelah atas seperti ini nah ini seperti ini dan sebelum kita menempelkan untuk badan yang ini yang satu ini terlebih dahulu kita siapkan dulu talinya ya kita siapkan dulu talinya ada 8 titik dan panjangnya itu kurang lebih 80 cm Oke ada 1 Ada 2 3 4 5 6, 7 delapan ya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan talinya ya dan fungsi talinya ini ikutin terus videonya ya buat apa tali ini gitu kan dan kemudian sekarang kita ini udah mau diambil ya untuk bagian badan yang satu lagi oke jangan sampai kebalik ini untuk bagian luar yang ada ada serat kayak drillnya gitu dan sebelah sini juga sama ya, menempelkannya itu sebelah luarnya dia seratnya kayak drill gitu ya kalau katun Jepang. Oke okay, dan taruhnya seperti ini ya. Set. Nah, seperti ini. Ini gampang mudah sekali set. Tinggal seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pasang tali. Di sudut pertama kita pasang tali. Nah, pasangnya itu seperti ini. Nah. Kita kunci nah seperti ini pasang talinya. kita gabungkan terus ini cara menjahitnya seperti ini ya oke dan di sini ada tanda ya di sini ada tanda nah tanda ini kita untuk memasang si talinya, karena untuk quill cover ini ada 8 titik tali nah, tali ini untuk apa sih fungsinya, nah tali ini fungsinya itu untuk mengikat antara quill cover sama dupetnya ya, jadi antara quill cover sama dupetnya, jadi si sarungnya ini dipakai tali, dan si innernya atau si dupetnya juga dia ada talinya juga, jadi nanti begitu kita, pemasangannya itu jadi di di innernya atau di dupetnya ada 8 titik tali nanti ya terus di kuil covernya juga atau di sarungnya ini juga ada 8 titik tali jadi nanti cara pemasangannya itu diikatkan gitu kan sehingga nanti si innernya si dupetnya itu tidak lari-lari dengan uh, si sarungnya ini karena sebenarnya sih ada juga yang gak pakai tali banyak kok nah, contoh kayak kuil covernya yang di hotel-hotel itu biasanya dia tidak ada talinya tetapi di video kali ini saya membuatnya yang ada talinya Karena biar tidak lari-lari ya Nanti si buketnya atau si spinernya Oke menarik kita di sudut juga kita pasang tali lagi Oke dikunci dan kemudian tinggal dipelokan Oke jadi ada 8 titik ya talinya kita nyampe lagi di sudut yang ketiga. Di sudut yang ketiga juga pasang tali. Oke. Kemudian kita mutar ke sini. Dan ini cara jahitnya mudah sekali. Cuman digabungkan ya antara satu lembar sama dua lembar ini cuman digabungkan lalu kemudian dijahit. Kayaknya kayak jahit ini ya, kayak jahit urung bantal gitu. Dan untuk diisi silikon itu kan urung bantal, nah jahitnya itu seperti ini, jadi mudah sekali ya cara jahitnya Oke di sini juga dipasang tali lagi Dan ini sudut yang keempat. Kita pasang tali lagi di sini. Oke, dikunci, kemudian muter ke sini. Oke, di sini juga ada pasang tali. Ini untuk tali yang terakhir Oke okay. Oke, dan ini sudah selesai ya cara menggabungkannya jadi ini yang ada selectingnya sebelah bawah ini ya dan ini yang sebelah depannya nanti ya jadi talinya itu ada satu Terus ada dua ada tiga muter ke sini ada tiga ada empat ada lima ada enam ada tujuh sebelah sini satu lagi ada delapan ya talinya jadi ada delapan titik talinya untuk satu kuil cover ini oke dan ini sudah selesai ya jadi cara menjahitnya itu tadi itu sangat mudah sekali gampang sekali cuman dua lembar bahan itu disatukan gitu setelah dipasang resleting yang seperti ini dan ini seletingnya nih. ada sebelah sini lalu kemudian ini untuk pinggiran-pinggirannya, kita tinggal diobras saja di sana. Oke, kita diobras saja di sana. Oke, sekarang kita sudah di mesin obras, dan mesin obrasnya pun sudah kita nyalakan. Dan kita akan mengobrasnya bebas, ya. Mau mulai dari mana? Oke, yang pasti ini pinggirannya kita obras. Karena kalau tidak diobras nanti jelek juga ya. Ada pinggiran pinggirannya ini ada bulu bulunya. Jadi harus diobras ya biar rapih gitu. Oke dan ini tinggal diobras saja sekelilingnya. Oke dan. Oke, kita sudah selesai ini mengobrasnya. Nah, seperti ini. Oke, dan ini sudah selesai kita obras ya barusan. Dan di sini ini sudah ada talinya ya yang saya jelaskan tadi. Dan di sini ada sletingnya Oke, nah ini sletingnya kita tinggal dibuka saja. nah Seperti ini lalu ini tinggal dibalikan, oke dan ini cukup sangat besar sekali ya wheel covernya. Dorong-dorong sudut-sudutnya Biar mengisi ya Oke dan Seperti ini Ini hasilnya Ini slatingnya ya untuk bagian belakangnya Oke dan Nanti cara masangnya itu kan Tinggal dibuka nih gini slatingnya Nah, seperti ini tinggal dibuka slatingnya semua. Kemudian, jadi si dupetnya atau si innernya itu tinggal dimasukkan ke dalam. Kemudian diikat ya dengan ikatan ini. Karena si dupetnya juga biasanya dipasang tali. Dan ini quill covernya juga ada talinya. Jadi langsung nanti tinggal diikat. Ya, seperti itu ya, cara pemasangannya. Dan uh, kemudian di kembali ditutup Dan seperti ini ya hasilnya quill cover di tutorial kali ini. Dan semoga bermanfaat, selamat mencoba, jangan lupa di like, di share video ini ya, see you next video, bye bye